Student. How are you today? I hope you are fine and healthy Haifahalukum, Alhamdulillah, Anadipon Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 4 Yuk kita lihat slide berikut ini Ayo membaca Menggambar bisa dilakukan dengan mencetak Penny ingin mencetak jari tangan kirinya. Ia letakkan tangan kirinya di atas kertas. Penny memegang pensil dengan tangan kanan. Ia mencetaknya dengan pensil. Penny memulai dari arah ibu jari. Ia melanjutkan ke semua jari hingga keling. Ayo berlatih. Di sini Ustazah memiliki bermacam-macam warna. Ayo kita campurkan warna-warna di bawah ini ya Dimulai dari warna merah dengan warna kuning Kira-kira akan menjadi warna apa ya? Oke, benar sekali Warna orange Selanjutnya Ada warna merah dengan warna biru Kira-kira jadi warna apa ya? Ya, warna ungu Dan yang terakhir adalah warna biru dengan warna kuning Ayo, siapa yang tahu akan jadi warna apa? Ya, betul sekali Akan menjadi warna hijau Pada pembelajaran yang kemarin Kalian sudah menjiplak daun dan mencapnya Kali ini, Udin akan menggambar dengan jari. Udin juga mewarnai gambar dengan jari. Kamu dapat membuat berbagai bentuk gambar. Kamu dapat menggunakan semua jari. Dan juga dapat menggunakan salah satu jari. Kalian tentu masih ingat bukan? Mengenai gambar kolase. Di sini, Siti membuat gambar kolase. Gambar yang dibuat dengan sobekan-sobekan kertas. Alat dan bahannya yaitu kertas berwarna, pola gambar, dan lem. Nah, di sini adalah salah satu contoh kolase yang telah ustazah buat. Di sini ustazah menggunakan buah apel, gambar buah apel yang berwarna merah. Dan untuk daun dan tangkainya, Ustazah menggunakan warna hijau Tidak lupa Ustazah juga memiliki lem Untuk menempel sobekan-sobekan kertas tersebut Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Ustazah Semoga bisa bermanfaat Pesan dari Ustazah yaitu Don't forget to pray on time Don't forget to read Holy Quran Don't forget to obey your